serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk terus memberikan kabar-kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Bilar tentunya Baiklah bersahabat untuk kabar di malam hari ini memang penuh dengan kejutan Penuh dengan kebahagiaan pastinya Alhamdulillah vitamin lengkap Kita dapatkan bersahabatnya malam hari ini Ketika BBL dan Bunda Lesti Kejora itu menemani papap Bilar main bola Masya Allah Ini ada momen persahabat ya. Abang Fatih mau jalan, mau menghampiri, mau menyamperin papapnya di lapangan Ini Masya Allah banget nih Ini anak pinter, anak soleh banget persahabat ya Masya Allah Sekali lagi memang luar biasa persahabat ya ini keluarga yang sangat bahagia dan pastinya kita yang melihatnya pun ikut merasa kebahagiaan itu Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu untuk Leslar Semoga bahagia dan rukun terus untuk rumah tangga idola kesayangan kita Kita lihat juga bersama di beberapa tanggapan komentar yang diberikan Di antara akun W Rustiwi mengatakan Masya Allah bahagia banget Lihat Leslar quality time bertiga Semoga rumah tangga Leslar selalu dijaga Dan dalam pelindungan Allah Amin Begitu banyak tuh orang-orang bahagia Ketika menyaksikan keluarga kecil Leslar yang sangat bahagia Kita lihat juga perselamat tanggapan lain Dari akun Nur Aziza Disitu mengatakan Masya Allah Semoga bahagia selalu Leslar Begitu banyak ujian untuk rumah tangga kalian Semoga kedepannya makin kokoh Dan yang terpenting terus berdoa Memohon agar selalu diberikan Keberkahan hidup Oleh Sang Maha membolak-balikan hati Dan perasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Mudah-mudahan ya Bunda Lesti, Bapak B Selalu diberikan kekuatan Dan kesabaran Amin Kita lihat juga berselamat berikutnya BBL akhirnya ikut kajian juga bersama Bapak Bilar. Aduh, masya Allah, banget ya ikut kajian tapi nggak rewel. persahabat malah, BBL tentunya happy banget ya. Malam hari ini dengan papanya, kita lihat tuh bersahabatnya ini. cedukan yang sangat membahagiakan BBL tentunya. Ikutan amin ya Masya Allah Sambil ketawa lebar Abang Fatih Memang kebahagiaan banget Malam hari ini Masya Allah Kita lihat juga Persahabat ya Untuk berikutnya Ini ada Momen juga Dari Kak Sania ya Masya Allah Ternyata Kak Sania Dengan Baba Ji juga Ikut menemani Leslar Malam hari ini dan kita lihat Baby L Ini menyemangatin papapnya yang lagi main sepak bola Aduh sambil tepuk tangan Persahabat ya pokoknya sambil berdoa juga nih Untuk papa pilar mudah-mudahan menang Aduh Masya Allah pokoknya happy banget Malam hari ini kita lihat juga persahabat ya Kalimat caption yang dituliskan oleh akun Dunia Leslar Masya Allah anak pintar abang yang tepuk tangan Bundanya yang teriak-teriak Tim horinya papap nih Aduh Masya Allah Bahagia sekali ya warga konoh malam hari ini Full vitamin dari Lesti Bilar dan BBL. Doakan support dan dukung yang terbaik ya untuk Lestlar. Semoga kita mendapatkan kejutan bahagia dari idola kesayangan kita. Dan pastinya selalu menunggu kabar baik dari Lesti dan Bilar. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang Bino ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.